Like, subscribe, dan klik bell notifikasinya ya. Loh, itu bunyi apa ya? I don't know. baik hati kok tidak apa Zena kita hanya berbeda alam ayo duduk baiklah aku akan duduk sekarang kamu hantu ya kenapa kamu mengganggu aku tapi aku hantu baik hati kok aku tidak ada maksud untuk menakut nakutimu terus kenapa kamu ada di kamarku uh -huh. aku ingin Benang saja jadi, ketika aku sholat, kamu kepanasan, aku akan pergi sakit. Thank oh. you.